Kalau kita bicara tentang wisata Sandi Borobudur, banyak tamu yang menginap di sini, itu mereka belum tahu bahwa di Borobudur ada destinasi lain selain Sandi Borobudur. Kami bikin paket namanya menikmati Borobudur dari sisi lain. Sisi lain sisi apa? Sisi pemandangan. Di Punduk Setumbu itu kemudian sunrise bisa melihat Gunung Merapi berbagus sama Sandi Borobudur. Dan di bawah itu hamparan kabut. Kopi sambil menikmati sinar matahari pun ada di sana. Geriza Ayam itu ceritanya itu ada campur tangan dari selipi jadi, yang itu sebenarnya bukan ayam, tapi merpati. Tapi, memang orang lebih mengenal dengan nama gereja ayam. Ya, monggo, yang yang terkenal kan gitu aja. Jangan bisa keliling desa wisata dengan VW wisata, menikmati pemandangan gunung Merapi. Gunung Merbabu, Sindoro, Andong, Telomoyo. Pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat hamparan padi. Saat hijau ya sangat indah, apalagi saat musim panen padi. Itu petani-petani mereka makan di tengah sawah. Banyak tamu-tamu yang akhirnya kepingin. Boleh nggak saya ikut gabung di situ? Sisi lain yang lainnya adalah kultur masyarakat Borobudur. Kalau di sini namanya orang deres ya. Kalau orang lebih mengenal mengambil nira, itu adalah dalam rangka untuk muri-uri kebudayaan. Jadi biar hal ini nggak hilang. Itu ternyata menjadi daya tarik sendiri. Dengan keadaan dapur yang hanya pakai tungku gitu kan, kalau di kampung itu minum teh, terus belajarnya kita gigit tekerik sambil kremus kremus. Sentralnya gerabah di burur dari dulu sampai sekarang, ya di sana. Wisata buat gerabah di situ, yang masih tradisional kita putar pakai tangan, asiknya di situ. Batik sama aja, kita membatik di situ nanti hasilnya bawa pulang. Jadi selain batikan kita yang kita bawa pulang, kalau mau beli yang sudah jadi, misalnya yang lebar bisa untuk baju, ya ada. Jadi kalau panjenengan berkunjung ke industri lebah madu, yang pertama jenengan akan diajak untuk memegang sarang lebah madu. Bahkan kalau pengen merasakan sengatnya pun jenengan bisa disengatkan gini sedikit gini. Jadi di Candi Borobudur pun ada juga yang namanya wahana Museum Kapal Samudra Raksa. Jadi lantai wahana ini terbuat dari Mening aja gitu lah, asik buat anak-anak Jadi anak-anak nanti bisa berinteraktif dengan ikan-ikan misalnya. Jadi saat tangan digerakkan begini, lomba-lomba akan lompat keluar. Ikan pari di lantai, saat diinjak dia akan lari. Saya sebagai Kak sangat berharap, khusus generasi muda, untuk bisa menyaksikan wahana ini. Ada satu misi di Kavis dalam konteks ikut mencerdasarkan badan bangsa itu melalui sejarah maritim yang seperti apa sih? Nenek moyang kita dahulu seperti apa? Kemudian kalau sekarang bagaimana? Itu semua ada di sini. Ada juga Museum Karmawi Bangga atau Museum Borobudur. Salah satu nilai penting dari pemugaran Borobudur yang tercatat di dalam arsip adalah penggunaan teknologi-teknologi yang mutakhir pada saat itu. Pada komputer, ada juga fotogrametri, ada sistem-sistem kuncian batu digunakan di candi-candi e, batu yang ada di Indonesia pada khususnya. Tapi yang kemudian menjadi membanggakan kita semua, terutama untuk masyarakat Indonesia adalah bahwa Borobudur Conservation Archive ini di dalam daftar Memorial of the World UNESCO adalah satu-satunya arsip konservasi situs budaya. Kalau nginepnya jangan khawatir, nginep di Kampung Homse Borobudur. Di Borobudur, penginapan dari 100.000 per kamar sampai 60 juta per kamar ada. Monggo jenengan mau pilih yang mana. Tinggal calling kami, kami jemput. kami ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Jokowi ya Presiden hanya beliau yang memikirkan rakyat mas kami warga Borobudur dengan dijadikan sekolah super prioritas di Borobudur sangat berterima kasih karena sekarang masyarakat Borobudur pun bangkit untuk menyambut super prioritas tadi pembangunan SDM kami sering diberi pelatihan satu turunan bisa lihat sendiri masuk kampung-kampung pun sekarang jalan bagus penerangan bagus Alhamdulillah masyarakat Borobudur sangat menerima dengan senang hati dengan program-program Bapak Jokowi seperti ini saya bukan orang politik mas tapi hanya dengan Bapak Jokowi ini saya bisa kayak gimana itu rasanya Bapak yang mengayomi anaknya yang bisa menuntun anaknya yang memikirkan kebutuhan anaknya Pak Jokowi